Wah, Imam! Hai! Baie... Blah! Katanya jam 11? Ayo, ayo, gas, gas, gas, gas. Gas, gas. gas. Kalau baie out, aku ikutan out. Kau pasti bisa Yes, kita cuman sebelas, Baik, Bae, Giani, ya, mameng invite, di-accept Halo Bae <tis> Bae Ya, halo eh, Kita cuma berdua di Discord Halo orang Baik Halo Imam Baik Apa Ini gimana? Tuh kan, guys, kayak panik dia bilang tuh. Eh iya, dede, aku mau nanya itu. Huh? Eh kenapa ini? Suara laguku masuk gak? Enggak, nggak bayar lagi live kah? Enggak masuk ya. Enggak apa-apa, dede. Suara dede. discord kalian mantul gak? Enggak. enggak. Bayar di PC baru ya. Bagus banget settingannya. Lagi setting ya Bang ya? Ya. Sampai jam 11. Aku di rumah, guys. Aku kirimin screenshotan chat sama Kajok dulu. Setting gaptek biasa, Cok. Hmm. Jengku udah di hacker-hacker gini, jir. Jangan Gaptek kontol. Baey udah ngerti kak cara, cara settingnya. Epos Foni. Ya apa? Kenapa Bae Gaptek katanya gaptek guys dia Dan kita poké-poke begini. Gaprek namanya. gaprek. Eh, nggak, nggak eh teman nanti teman game. habis ini? Abis game ini Maipan teman mau ikut ini. ya abis game ini. Teman Maipan. Gua. Abis game ini Maipan mau ikut. Suara kalian enggak bocor kan? Eh enggak double kan di gua? Enggak, enggak. Maksudnya di Discord? Enggak ya? Enggak. Udah. Coba gue gedein lagu ya. Tembus galau gue. Oh, Pang Maipan kemana? mana? Hmm? Maipan lagi balik keha. Dede panik, Dede panik. Enggak apa-apa, Dede. Tukang ya tes. Ya, ya, Iya Baya dia bilang ini hari ini aku ke GHI Post Soalnya Dede, Dede KS lagi live baca komen itu Terus dia bilang, ha emang iya gitu De, Emang kau Fior ke GHI Post Terus kebetulan iya. kan bayi inge, inge, inge. Baya baru sini tadi Iya, iya, iya jadi kayak gitu ntar dikira beneran Baya sumpah inge. Sumpah guys, Baya ini Bapak ngomong teori Gapapa Dede papa Dede WK WK tut tuh, tuh tuh Eh tunggu tunggu tunggu Apa ini Aduh aku bingung Grup Onik tuh udah banyak guys Ada Aduh Ntar sabar apa, apa Aduh nih? besok udah scream lagi Yuk start, yuk. Ayo, guys Bayar live. Eh, bayar udah selesai. Ini kurang apa? Uh, kalau ini yang Mas Junian dia main Golden. Golden sama EXP ya. okay. <tuk> <tuk> <tuk> main, main Rome, ya? ya. masih kaku banget, cok. Hmm, bacanya. Bentar ya, FC FC Baya live guys gak bisa FC bye live kan Iya nih mau start live Iya baik, lucu banget ya Dia gak ngerti caranya Ngerti gak Baya, Baya caranya? Nggak gitu sih Team viewer tuh team viewer Team viewer kasih Dora atau nggak kasih itu Kak Joka mau Kak Joka ya mau aku tanyain kak Joko nah, mau aku Banya tanyain kak lo. Joko gak, Bae? Oh, ya, tepat The, The enemy is banning sudah <laughs> nentep yora Pikopak. Oh iya, itu kan itu Pikopak bae, ada ada Pikopak, ada game Pikopak bae. Ya udah downloadin Mas Haji Pikopak. Nah, udah. Your team is Udah, udah. Ah, <laughs> udah kah? <laughs> Yeay! Oh, Lo main ngomong terus bae, ngomong terus bae, jangan berhenti. Uh, ya, yeah. aku Kenapa? Bye Emang Ngomong terus jangan berhenti. ya yes, aku main Pico guys sama Bye anjes. Ngomong terus jangan berhenti, hey, jangan, hey, berhenti hey, jangan berhenti, hey, jangan kasih ampun. Hah, kenapa memang? Kenapa, Bye? Kita kita Anjas. bentar lagi main. Udah, udah, udah, udah, bisa, kita bisa, bentar bisa. lagi main Pico Park. Baca di sini. Eh, Bye pakai kacamatanya, Bye pakai kacamatanya. Iya lo keren, Bang. Lo set Mas Aji. Keren, baik itunya gue terima jadi kasih duit udah nggak tahu apa-apa. Tapi keren keren. Tinggal pencet start streaming. Ya. Dasar Gaptek. Eh, eh oh, aku ngerti aja gelut sini lu. <laughs> Bener ya? baik ngajak gelut guys. Pasti baik kalah gelut sama aku. Ngajakin lu ya? Aku giniin gini. Ya ya terbuka. ya ampun ampun. Masa ini... masa gitu aja marah? Apa sih, bayi Angela? Aku Angela, woi katanya gak ada suara. Bang, gue Angela ya. Titik, ih, apa sih ini orang gue? Hero, bisu, Masa iya, bayi baik ke profil, ke profil terus klik sosial, sosial bayi. itu buat apa? udah ksep aja cepat cepat cepat cepat Oh kartu keluarga uh, kartu keluarga itu kayak itu kayak mentor gitu tapi bukan mentor ngapain sih. buat buat sini buat kartu, kartu keluarga aja kita itu di game dulu ACC partner oh, aku di game doang nggak mau skip skip skip skip nggak bisa masuk buat cow ah. 30 detik lagi kan 20 di oh mana Mam? aku ngomongnya di game dulu bukan di game doang I, iya bener juga aku aku pingin mil guys gua pinjam satu ya guys fior Oke, aja deh, guys. cair menang keren doang tapi masih kaku gua